Cicik balik lagi bersama Tong Spinner. hari ini kita akan review game game Olympus ya seluruh hari ini kita bawa model 116 eh, 166.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor besar ini ya seluruh langsung gasin aja di bed 2400-4800 Hei aku di 10 kali quick namanya oh ya, yang kita main di mana kita main di RTP Labaribos bosku situs lo slot terkacur, tersolid sadar jaga dunia harap di sini WD berapa pun pasti di perlu bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan tadi game-nya sendiri pastinya yang langsung gas sudah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 di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini maka dari itu yudi bantu ramekan grup wa biar kalian tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor oleh besar ini yui cocahin dulu gila uh, uh, 38.000 lagi dong lagi dong anjir lagi dong 47 ribu waduh mah anjir 47.000 kali 26 mm, meledak tuh 1,2 belum apa-apa masih awalan kita dikasih JPTP -JP, mantap ya cuma di RT 8000 pastinya situs slot juara atas oleh Saterujiel dan dunia Heret <guluh> di sini video promo masih di dan cuma di sini. <guluh> Satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relatif 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya. Yuk langsung ke Jakarta belum untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya kayak gini seluruh kalau kalian mainnya di RTP 8000 dan sebelum bermain kalian cek RTP game. Kalau RTP gamenya gak atur tuh otomatis kayak gini kalian bisa dapat ledakan-ledakan mantap di luar tuh. Aduh, enak bener tuh, dapat udah dapat satu juta nih. Hmm, selesai. Dapat satu juta 1,3 koma hmm. tiga. Jelas sebenarnya bisa, cuma kita coba cari-cari lagi lah ya. Seluruh kita naik bet dulu ya. Oke, kita cari aman dulu di 800 double jeng aktif. Kita coba cari free spin free sama ya, kita coba. sebenarnya udah lebih dari cukup cukup kita 1,3 di WD lah ya cuma kita coba cari-cari tambahan lagi kali aja ada ya petir-petir merah di bed-bed kecil lah ya biar kalian tahu bahwa walaupun bed besar bed kecil di ya, atp 8000 itu sama-sama gacornya jadinya buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola-slogi acor hari ini pola slot hari ini pola-slogi slot rolling paling besar ini slot gacor hari ini slot, slot gacor hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini, ini. maka dari itu bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacoran pada hari ini semuanya makin lebih video ini bantu ramaikan biar saya lebih sama lagi gitu, berbagi pola atau gacor hari ini khususnya pola atau gacor besar ini ya seluruh ya Kemarin kita dapat free spin di pet 800 ya seluruh apakah ada isi kita lihat dan saksikan bersama kasih lah kasih dulu Gus. anjir anjir cah cuma dilewat lewati begitu saja belum ada petir-petir yang kone cu Hmm, emang berarti di dalam frisbeenya tuh jelek tuh. jadi kita jangan bui emang kayaknya bagusnya di luar sih tapi gacurnya lagi ada di luar game bukan di dalam game-nya dulu hijau boleh? waduh gelas, oh. waduh, peternya nggak ada kah? <tipun> anjir dong gak ada pecah, gak ada connect cu, gak ada petir cu petir koneknya gak ada cu, cuma inilah terakhir dong untuk dikasih sekali x 8 anjir 10.000 rupiah saja cu lumayan lumayan, lumayan lah ya, rokok aja belum dapat sepungkus anjir memang kayaknya gacornya lagi di luar nih, bukan di dalam wristband ya seluruh ya coba coba coba coba yodong Ayo dong aku kasih petir mantap. mati, ini kok keluar-keluar terus lho anjing membedakan sekali walaupun ini lumayan sih kalau kayak gitu hai hai hai hai hai hai hai hai masa antang hai aja hai Aduh, mahu apa besar ini? Rongus ada dong, ada. cari-cari nah, habis bilang ini lagi badan lagi nggak enak nih harusnya dikasih JP JP manis Yo, sepertinya dong lumayan tuh anjir kali 250 co. emang bener feeling pecahnya lagi mantap di luar co. anjir kaget co 250 konek yuk pecah lagi boleh dong pecah lagi boleh anjir lumayan 6000 kali 250 hmm, 1,5 co co, co, co, co. <tuh> <tuh> baru baru, baru emang gacornya lagi di luar co2,8 juta kita kantong itu kita bisa langsung gariskan wd-kan saja suriak kita kelar spin ini kita langsung gariskan wd-kan saja ini pertanian semua yuk di like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oling besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor besar ini, RTP slot gacor hari, hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor oling ini ya bosku. Karena cuma di sini kita selalu bagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oling besar ini ya, ya Nah apalagi kita selalu update tentang info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor besar ini maka dari itu yuk dibantu like, comment, subscribe, share, share ke teman-teman kalian juga boleh ya selalu Biar teman-teman juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola sergacor hari ini sebetulnya pola sergacor hari ini ya bosku Haru ini kesempatan WD sudah terbuka luas kita gaskan WD kan saja seluruh lumayan kita bisa WD di angka 2,9 juta ya seluruh ya ya saya spin pamit diri bye seluruh salam jackpot